Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Meludah ke kiri di Kamu TV, Sahih Al Bukhari Nomor. Dari Abu Tataba al Ansari dan dia termasuk salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan prajurit peninggal hidupnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari setan. Maka jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak disukainya, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya dan meminta perlindungan kepada Allah darinya, supaya yang demikian itu tidak akan membahayakannya. Pesan: jika Anda melihat mimpi buruk maka ketahuilah mimpi itu dari setan. Dianjurkan bagi Anda untuk meludah ke kiri Anda, kemudian bertawus meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang tertutup. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.